Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lover Lover serta Lestler Dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa Dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar baik Kabar spesial terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabatnya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di bagi hari ini. Ada momen spesial nih yang sisa Dinal semalam insya Allah. unggahan Koko Ras Prata memposting foto bareng Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini sih luar biasa banget ya. Untuk masalah outfit memang the best banget nih Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semalam tampil sangat Luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan mereka sehat selalu Bahagia selalu rumah tangganya langgeng. Ini spesial banget nih untuk warga Konoha Kejutan vitamin bahagia disuguhkan Lewat dinner bareng Lesti dan Bilar Doa dan pasir sahabat ya, Ucapan selamat juga banyak sekali yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Kita simak di unggahan Papa Bilar dan Bunda Lesti semalam Ini banjir banget doa dan komentar hingga respon yang diberikan oleh para sahabat Ada tanggapan komentar dari Bang Boril yang ikut memberikan tanggapan Bahagia selalu ya kalian, amin Tuh, para sahabat, doa dari Bang Boril untuk Lesti dan Bilar ada juga komentar dari Tehnaufi mengatakan, selama tanggal 24 bos ibu bos. Wow, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan Tehnaufi dan Bang Boril juga ini selalu sehat, selalu kompak, dan mudah-mudahan betah dengan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, persahabat, ada momen spesial juga yang kita dapatkan. Semalam, Papa Bilar dan Buda Laisy Kejora video call bareng dengan Korudi Salim. Wow, ternyata Daudi Salim lagi ulang tahun, bersahabat ya. Happy birthday untuk Korudi Salim. Semoga sukses selalu. Dan mudah-mudahan bersahabat ya, bisa selalu berkolaborasi dengan Leslar Entertainment. Amin. Kita selalu dengan kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar sumringa sekali senyumnya yang lagi ulang tahun Aduh, Masya Allah banget yang s sekali nih katanya wajah darinyiudi Salim ya sedang berulang tahun senyumnya terlihat membahagia banget yang sedang berulang tahun mudah-mudahan sukses semoga apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Amin ya robbal alamin dan berikutnya juga persahabat vitamin sahur Kita dapatkan dari idola kita unggahan igasnya Buddha Leslie kecora Terlihat apabila lagi asik persahabatnya makan sahur Masya Allah sampai belepotan begitu ya <guluh> Lucu banget dan pastinya Di video ini pun kita salpok dengan suara Abang L Mudah-mudahan persahabatnya keluarga Leslar ini selalu sehat Selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi dan contoh baik pastinya untuk kita semuanya Momen ini pun direpost kembali oleh akun sabroteing underscore Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Duh, ini papanya si L Sampai belepotan gitu ya, saking nikmatnya Fokus suara ayah, gemes banget tuh Bayi enye-enyean katanya tuh ya, Masya Allah Semua pasti dibikin Salfok dengan abang L banyak tanggapan juga dan respon pastinya yang diberikan Dari akun Instagram Henny Oscar Octavia Mengatakan di kolom komentar Duh, Ada suara abang Katanya ya <guluh> Ada juga komentar dari Turia Tianti Mengatakan selamat sahur Kawan-kawan semua Tuh, Sahur juga ya Dan berikutnya juga para sahabat Ada komentar dari akun Instagram Rosli.rosli.180 Mengatakan Suaranya Ayang Elku, Aduh Masya Allah Abang El selalu menjadi pusat perhatian ya untuk warga Konoha Semoga semakin banyak support, dukungan Dan doa diberikan dari orang-orang baik Untuk keluarga Leslar Berikutnya persahabat Bang Min akan mengingatkan kembali bahwa Hari ini adalah hari puncaknya nih Bunda Lasti, Papa Bilar Akan tampil di malam hari Jam 7 malam persahabat yang akan disiarkan secara langsung di tiga TV nasional ada RCTI, SCTV, Indosiar disiarkan langsung juga di Sofi Live dan Youtube Sofi Indonesia jangan lupa saksikan di acara Sofi Big Ramadan TV Sale kita wajib nih ya untuk menyaksikan idola kesenangan kita yang akan tampil malam hari ini karena tampilnya ini pastinya persahabat kasih kejutan spesial, mereka akan duet bareng, aduh, makin penasaran ya, mudah-mudahan mereka menampilkan penampilan terbaiknya kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini, jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.